nampun ten asmane Allah wani yon ya wani u ya wani u usaha lawan suki man aksar min diki ilam ono mane ilangnya tambah mane man aksar man duta esa panu aksare pengakengake noman mindi kiri sungguh dikir goni yun wong singkak leren leren wiritan ya goni ya goni yu ila antu wafikohu sampe nyocoki nyocokihu yang manba antu awali maso pustangnya gelombangi goni yun alamnya gelombangi dalam zikir wong kak leren leren wiritan ya goni ya goni sampe gelombangi merasuk sampe wong mau iso merasuk Ya Ronyu semua rasuk dan juru juru animan hasilnya agak nama ke paling sukih uing man Allah ya baka di paling gusti Allah suki. wiritan Ya Ronyu, Ya Ronyu, Ya Ronyu Angku lima orang butuh maksudnya manis ngapeng barang siapa wa sa'li gusti Allah terus gak butuh ditolongi, dibantu Pak Bupati, Pak Camat, Pak Inggi tapi cukup KB kok ya yeah. contohnya pondok ini, ya iso nyatanya bangun balapan gak karuan saman nakas-akasan ya bisa nukang no semen di pasir ya aku KB nyatanya duit itu kok duit dia nyatanya kok bisa ini KB Khusyaloh simparing cik iso ngono jo wiritan ya goni ya goni ya wes cocok apa cocok opo onion. Ampane dikron kanggo zikir li ahli al bidayat keti Wong sing opo cara saiki ngawiti belajar utawa ngawiti usaha, ngawiti opo sakarep piye kang ngawiti. Wong sing ngawiti murgawe, tenek. Wong ngawiti ngaji ya kenek cocoknya wiritan ya goni uya goni tapi cocoknya bidayat di bidang urusan mergawe ya bebap bab urusan buwe ayo, ini sama usaha kawitan, nonton toko, nonton warung cek laris toko nih, laris warungnya, jualan lain-lain wiritan ya goni uya goni uya goni bidayat di warung, di toko wawaw te goni u ikumin asma i Sungguh biar pro asma asmae, asmae takhol luki ya <laughs> Min Min apa yang kata, kau? Men asmae takhol luki, men asmae takhol luki kang raya apa? Men asmae, ayo banget Min asma ita kholuki, lu kholuki, kok takah kuki ya, takah kuki salahnya takholuki yang pendekku min asma ita kholuki, sing takah singuri. Tahol luki wal muhni ikumin asma ita hok tahaku ki singuri wawa min asma ita hol luki wal muhni min asma ita sing bener, -bener nuhun nggawe sama gak ngopi singarut tahol luki singuri tahaku ki wal muhni utai al muhni kemarin kuscalok kang semuge ya muhni yon yon Iku ikumin asma ita Asmo asmo, tahakuknya tak akan hak ngake katakannya tak akan bukti no. Singar tahol luki, tahakuki, sing penerawek kuwe sama salah. Wa amma ismu taala, nampot ya asmanya allah taala murnin, roniun murnin. Ini kesehatan terpotobai mak aneh aneh. Dari kata roniun murnin kang paring kecukupan, roniun kang suki. Paman udah sahabatnya aksara ku ngageng Naman mendiki semuanya diken muhni ya muhni yu Ya muhni yu ya muhni Ya sekarang aku aken. So Soba Allah lau mariman Murota yang kandian karna man Nah karna kok bengpai lagi ah Gampang teko Calon buju nih Ya muhni yu ya muhni yu pamandai sampeyan kan apa nulis mandu ing muhuni ditulis kaya raja wahamala langgo mandu ing muhni tulisannya dilempit dilebono sake waza karo ma'awis satane satane a'il kitabah ya tulae mek mahu waqawazar maahul isma mau a'il al a'il ismane atmana wa muhuni anda tau saat hitungan yang menghuni di total itu agaknya ghoon itu sebuah lho itu ghoon hun, ghoon ini hun ini beli ayah keh memang ghoin biro jumlahnya nun yak dikulis ghoonok apa karanya apa jatuhnya wakor ala nwocoman yang surat waduha walaili laili saja, sajjah pada tadi kan sausnya mengkono-mengkono Mengkono-mengkono ompo zikir rwea zakar maawa, padal jadika zikir di keria muhni ya muhni smaripeng cung lai samunakai wiritan mohon surat wadu hawan laili ida saja cewa kolang o caman, ono tungo nigi simate Allahumma ya Allah yasir mungkin gampang Akan jenayah ala ya datang loh Ali yusur gampang Allah di kang Yasar tahu ala khasir Tepatnya yasar tahu Yasar takang gampang no Kang gampang Kang no gampang kena sampean Ueng Allah di alangkah sih dengan tasakeake minibatika so kau jenengan. warni ini mungkin paling kecukupan jenengan di engkul bifadlika lantaran paling jenengan aman siaga aman siwaka orang butuh jenengan dengan aman siwakan orang butuh man wong siwaka salindo orang okul sekak butuh bantuan salindo dengan jenengan di teh ikut ma ikut toh gitu tu tungo i wawado tepi nat tapi sope marang alemarang tungo yo tungo tiwojo pirang dino arba ina patang puluh